Melo melu ya aku uh, mah enggak melu rugi we. wong ini bener sama kakak tapi kan sakjanya kena dekat kakak adik langsung apa ya bakal disauri tuh hasas. sampai kapan rasa penasaran ini menghantuimu leh aku juga tapi bener yo. yaudah selesai no. melaku hati yuk konceng aku Adio, terbaik we. Ih! Jadi tolonglah. Nyapa lo? Iki kan siti yo. Hmm. Iya iya. Tapi ojo munggu aku, isin aku. Lah lah, kancahku caca. Enak sing lagi kasmaran nih gue nggak anu terima ya gue, Yo lah, ini lo detak butlah, siap siap, tak mampusik, lho. Yo. Yo, mas, Iki nampak mbak. Oh galera... hmm. Oh oke, oke, oke. Jadi, foto yang digunakan ya sama saman Foto keluarga keluargamu kan? Foto kui. Potone kucu karo anakku ubi Larisa Siti Kauirunisa biasanya tak celo Risa. oleh <tik> yang Nah, soalnya yang untuk yang Kan enak bau Iya. ngomong Oh. Assalamualaikum bu. Iya sembunyain kabar ibu. Jo ngalah iki Mariani ye. Enggih bu. Alhamdulillah. Kabar ibu anakmu si se sehat. No. Siti sekolah ya bu iki? iya, Tonduk Kangen naro anakmu piye. Mungkin lagi sembule telpon ah. Enggih bu mungkin neng sempet kalau telpon. Hmm, bu siti apa wis cerdik kang adi wes menengah beni tak cerdik, sing penting bu cairang ngerti. siti wis gede loh bu, sak no lagi orang bapak e. siti kadung wes gede ora karo bapak e, ngene ya tapi siti lara bu butuh wali bu. Aku spilah gak aruh bapak E, ben Pak RTI, lek panggah ngomong kuwi tak pateni. bu, gak ngono, aku sejahat banget abek Siti. Aku semisah seber tahun -tahun. Siti abek bapak E seberkalon tahun. Nusah Siti, gak aruh bapak E sokoh, juga aruh bapak E Nindi barang. Jadi sing ngarep ketemu Adi anakmu Pokwe. Wes ta, lek iso golek bojo-bojo Halo? Halo. Halo. Semisitu ya cuka yo, sena-cenasem, gara-gara semsem yo. Hmm, perat. Yo, saya hey, mulai. Loh, kak tutup. Kau dekat gulia. Loh. Kang. Kang. Kang Hatik. Kang Hatik. Kang Hatik. Nggih. Wis sekolah. Oke, ya. pilih, pilih, pilih. Apa, Kurung, Kang. Wis sekolah gampang. Lagi, nyapa Kang warungmu kok tutup. Awakmu rada ndak jadi Pak ya putu semua ceritane. Cuma sopo-sopo ya tapi, saman kangen risa ya. Leksa umpo mau kangen kuing bayar leyo. Ya. Aku wis dah itu ya papa le, skere. Gini saya gini saya seperti, jadi kembang tisau, ini tenanan mesti. Risa anaknya Kang semua seumuran awak diwil Mau, Kang? Aku... Tidak bisa menunggu ini cilainan anakku Roh-roh ya, gede Kaya apa gelam. Anakku nyetuk ya, aku sih ngoyok gini, gimek tuduran popi hmm. Oh iya, Kang Aku harus beli teko, bulan ini tidak. Yo, teko orang walaupun begini, aku nunggu sedikit pas buka paruh di Kang Apa bener tuh, sampean sing bayarnya SPBU neraka. <tuk> Kuingun ora sepirole, wakah lo kang? Semuanya bayar CPO. Kuingun besenya naik, anggap aye, iki sing bayarnya itu loh maksudnya awak mukanya orang sin, tak ceritanya Mas? Hmm. Iling kan? Punya ulung mereka kongmu, tapi habis kong marah diculik. Jadi gue kong Erlangga. iya Semenjak aku cetak karo kong Erlangga, yo Leo. Gue repui, waduh. Jauh lebih baik. Aku berubah. percaya apapun hmm. sing tak adepi nang donya iki ya Kuih mesti Gusti Allah mboten Kang apa oh, hmm? so ketemu Risa sampai narapnya apa? aku sedang like mencetak Risa bio. aku pengen ngomong masih aku tidak iso ngopeng nih, Risa Cilik sampai gede tapi aku mesti setiap bersalat untuk nih Risa setiap saat aku ngeri Risa supaya Risa kuwi iso ngadeg jejeg urip tanpa sambat ngadepi masalah sing ini ngene iki. Gustine oh, Risa bangga ya untuk Bapak lanang ati. Urip barat layangan le. Ana mangsane mumbul dhuwur tapi yo ana mangsane mabat Awakmu seneng yo sampai sampe seneng. neng. Le awakmu sepaneng yo aja sampe ngresula. Perkara loro kuwi kabeh wong bakal mesti ngalami. Eling. Urip kuwi ora Le. Paham? Paham. Sekian, doa selesai. hitung dulu jumlahnya anak-anak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Empat. kurang satu. Kurang satu, siapa ini? Maaf ya, kak, telat. Sudah? Sudah, Sudah. sangalan coba dengarkan nyanyian satwa liar, siulan angin, desirkan kerinduan akan indahnya alam kita. Gang sang alam, deburan ombak menghantam batu karang, hembusan angin tenangkan jiwa. Oh yo yo, oh indahnya Laut kita. Manusia-manusia serakah, ya, tak peduli hancurkan alamku yang indah. Mengoyak nari bumi berdiri, jangan diam. Masih semangat, di malah ini, ya, ini sudah terlihat dan Sebentar lagi kita sampai. Kita semangat terus. A go! Uh, let's go. Woo, Aku ini, like anime ku. Aku ini, anime loh cepetmu sih, kudu baik kuas. Kira kau tahu mau gak itu? Aku harus tinggal pas mau musim tahu ke i aku cepet ikwas. Maksudnya? Biar nono cah sehingga kayak aku cepet iku. iku. Bocah itu bagus banget. Selalu ono langgancannya aku. Jaman ini cili lali has. karena selama jepit iku tak kowo selama iku juga rasu tak joko bersuai kait Iko, aku kepingin ketemu hasbimane eh keturutan aku seneng pisau amor dan kekancan karawakmu has tapi ternyata gak selamanya aku bisa menjaga hati mungkin awak kaget hari aku ngomong ini tapi saat dulu iki kabeh aku seneng tanda tanda nang awakmu, mu has saya nengah ndak peka si cepurane kak Popo, has Aku berharap mau bales kok. Aku mau pengen ngomong. Rasane plong. Lega. Ternyata koyo ngene yo, rasane dadi wong wedok. Wis semenjak iki gak iso ngomong. Mau iso ngrote. Yo cah, <tuh> ini. Mau wis ndelok pemandangan sisi kono burung. Apik pemandangane. Hai Has, hah, biar yuk. ambil. Hah, nunggu kini kok Er. Ayo, deh, memang melorot. Hah, pemandangan api, ya saya nanya? Ya. Hey, hey. Mm hmm, hah, hah, hah, hah, hah, hah, Loh, apik tau mandang aneh? Iya, iyo, apik yain? Aku mah enggak jajan lho. Jajan apa? Hmm? Loh, enki kan jajan setenganku. Kok aku ngerti? Aku takut dah, Sbi. Biar jaman, cilihanmu sih mau senengi apa. Hai, Sbi. Jepul ketemu enggiti Ora kurang jaran Jenjodho bakal ketemu senajan dipisani yo mong sakweti banjur wis mateng urung lah wis mateng kancane njani dikumpul buka bekalane yo njani maem pi nah dia lagi ditunggu temen-temene yo Aku baru ngerti aku Rasanya mencintai tanpa dicintai ku enak Er ya, Sid Aku lo mencintai, um, Meskipun kamu cinta nang liane Jepitnya wistah balik no, Er Koyak Sengolak rasaku Aku harus melepas no Kabeberasaanku Seperti aku melepas jepit itu Dan mengembalikannya pada yang punya Diterkadang cinta aku disaling melepaskan, Sid Dan disesaling Aku adalah harapan yang tak pernah diharapkan Bintang yang terus diabaikan Dan bulan yang selalu sendirian Namun Aku tetap bertahan untuk satu tujuan Membahagiakan Walau Rasanya menyakitkan Oh Oh Oh kurang carane Yang jodoh bakal Ketemu Senajan Dipisah Ini yang mengsauwa toro waktu kenapa itu kenapa kenapa kenapa enggak apa-apa coba kakinya luruskan saya lihat dulu Ah! aduh iya, yeah. ya Allah apa-apa enggak apa-apa Bi enggak apa-apa Kak bisa jalan bisa Kak beneran yuk coba Ayo Aivi bantuan bantu bantu bantu bantu aduh tekan nyawa yuk bopo ayo ayo bopo aja bopo aja Oh, ini. Oh, Iya, jadi Cah Akhir-akhir iki Gue sampai kapan, kalau warung gue harus tutup Loh? Nanya apa tuh Kang? Pensiun dini ya sampai? ya Berapa hari bulan kamu tuh Kang? Aku ada gula ya anak gue Sama anak gue ini yang di... Loh iya, aku seru Risa nanti Aku dihingi oleh kabar ini Risa me. Baik, tapi aku mau romai baik, malah diusir. Cirene me putih nih, mau putih nih gila, Kang. lah aku mau romai putih nih, cirene nih yang main baik, Oke. Kang, aslinya sama nih, tahu ketemu Risa, tapi sama nih orang ngerti Risa, Sengsa, Hiki. Loh, maksudnya sih? Kang, kang, kang, kita, kan, kan, keng. Kan. Bu, bu, jangan pikat bu. Nampun ternebu nenek ulo gada salah bu. Ulo merinci mau pengen ketemu Risa bu. Loh! Eh, hey, Baris Erlangga! Kenapa kamu mau di sini? Anu Pak. Tesnya ada berada dari Apa to Erlangga ini? Sini-sini yo Ya, nggak apa-apa. Justru matahari jam segini itu bagus. Banyak vitamin D-nya. Tahu kan vitamin D? Atau apa, Pak? Dengang-dengang! Guna kau orang ngerti loh, ya Allah! Eh, eh. Jaga perasaan kira ramang pacar sih. Awakmu roh Irlangga konca kendelku Tak seneng arawakmu sit Dadi aku kudu jaga cara arawakmu Aku kagilangan sahabatku Seneng ke kancan gole pas